Laksmi Deneve, perempuan Bali pertama di ajang Miss Universe. Laksmi Deneve, wanita dari Bali yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022. Menjadi perhatian setelah tampil dalam kontes kostum nasional pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Kontes ini merupakan salah satu dari acara utama Miss Universe 2022 sebelum malam final di New Orleans, Amerika Serikat pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Laksmi tampil mengenakan kostum The Glory of Pinnissi yang diciptakan oleh desainer Iki Morfasio dan dilengkapi dengan aksesori berbentuk kapal Pinnissi. Laksmi terlihat anggun dengan tubuh yang menawan dalam balutan kostum emas yang dilengkapi dengan mutiara. Laksmi Deneve adalah wanita asal Ubud, Gianyar, Bali yang lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1996. Dia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dan ayahnya berasal dari Bali, sementara ibunya adalah keturunan Australia. Menurut halaman LinkedIn-nya, Laksmi meraih gelar Bachelor of Business Marketing in Fashion Business dari Polimoda, Italia. Dia juga mengambil program double degree di Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, di Australia dan meraih gelar Bachelor of Design Honors in Fashion Design. Sebelum itu, dia juga meraih gelar Diploma of Arts di Monash College. Laksmi memulai perjalanan kariernya sebagai pemenang kontes kecantikan Putri Indonesia 2022. Karena menjadi Putri Indonesia 2022, dia mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022. Sebelum mengikuti kontes kecantikan, Laksmi pernah muncul sebagai cameo di film It Pray Love 2010 yang syuting di Bali. Kala itu, Shooting dilakukan di restoran milik keluarga De Neve. Kontes kecantikan pertama yang diikuti Laksmi adalah Putri Bali 2022, di mana dia menjadi pemenang. Kemudian dia mewakili Bali di kontes Putri Indonesia 2022 dan menjadi pemenang. Laksmi dibesarkan dalam keluarga yang sangat peduli dengan masyarakat sekitar. Keluarganya adalah pendiri Ubud Writers and Readers Festival setelah tragedi bom Bali pada 2002. Festival ini sekarang dikenal sebagai festival literasi terbesar di Asia Tenggara dan banyak seniman yang berpartisipasi. Menurut The Daily Telegraph, Ubud Writers and Readers Festival adalah salah satu dari lima festival sastra terbaik di dunia. Dedikasi Laksmi untuk membantu orang lain berakar dari pengalaman masa kecilnya dan dia akan terus membawanya saat berkompetisi di Miss Universe 2022. Selain mengikuti ajang kecantikan, Laksmi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan filantropi. Dia sangat peduli terhadap lingkungan dan perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bali. Dia juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta berupaya untuk meningkatkan pendidikan di Bali. Laksmi juga merupakan seorang pengusaha sukses di bidang fashion. Dia memiliki brand bernama Laksmi Deneve, yang mengkhususkan diri dalam produk-produk fashion yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Brand ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan industri fashion di Bali serta mempromosikan budaya dan kerajinan setempat. Selain mengikuti ajang kecantikan, Laksmi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan filantropi. Dia diakui sebagai salah satu dari 10 wanita pemimpin masa depan Indonesia oleh majalah wanita terkemuka di Indonesia. Dia juga merupakan duta untuk beberapa organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan lingkungan. Laksmi juga memiliki passion yang kuat dalam menyebarkan budaya dan meningkatkan pariwisata di Bali melalui karya-karya fashion yang menampilkan motif-motif tradisional dan mengangkat kekayaan budaya. Bali Secara keseluruhan, Laksmi Deneve diakui sebagai sosok yang berbakat berdedikasi, dan berwawasan luas. Dia meraih prestasi yang luar biasa dalam bidang pendidikan dan karir, serta aktif dalam memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat. Keberhasilannya dalam ajang Miss Universe 2022 akan menjadi cambuk bagi wanita-wanita di Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengangkat budaya dan potensi Indonesia di pentas global. Dalam ajang Miss Universe 2022, Laksmi diharapkan dapat mewakili Indonesia dengan baik dan menunjukkan kecantikan, kepribadian, dan dedikasinya dalam memperjuangkan isu-isu yang dia percayai. Dengan latar belakang pendidikan dan karirnya yang kuat di dunia fashion dan kecantikan, serta komitmen yang kuat dalam sosial dan lingkungan. Laksmi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia di ajang Miss Universe 2022.